Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, kita lanjutkan untuk pertemuan kemarin, kita bahas lafal lafalnya ya, Pertama, lafal Faslun, disini menjadi khabar. Faslun dibaca rafa menjadi khabar dari muktadda yang disimpan. Hadar, ai hadar, disini lafal hadar, ikut Faslun, pasal, sejati hadar, utawi iki, ikut pasal, sejati Al-Muharramato, wawunya namanya Wawu istighnaf Jadi sebuah wawu yang berguna untuk memulai, memulai sebuah jumlah atau sebuah kalimat. al muharramatu ini uh, ada tambahan alif tak seperti ini. Nah, ada alif, dalam alif tak. Kita lihat disini berarti tambahan alif dan taknya tak maksud tah. Maka disini adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim pada awal kalimat dia makrifat menjadi mubtada. Jadi jamak Mu'ana salim menjadi di Dibaca rafa tandanya termah Al-muharramatun. Ayat di sini huruf tafsiriah menafsiri dari lafal al-muharramatun. Al muharramu, air al muharramu di sini di arabnya tafsiriah ya, berarti menyesuaikan al muharramat, al muharramat di sini kan e, rafa maka jadi al muharramu juga dibaca rafa, al muharramu, al muharramu, al muharramu yang diharamkan, harma yuharimu fahuah muharmon wazaka muharmon, nah, al muharramu ini isim maful sifatnya dari lawan harrama al muharramu yang diharamkan kang dan haramkan di sini beramal ini jadi beramal maka dia ada fa'ilnya na'ibul fa'il apa? opo apa-nya na'ibul fa'il al muharramu kang dan haramkan apa? Lah ini neka hu Kedua dua kata nikahu dan huna nikahu asai nikahun dan huna digabung target ista'af nikahu jadi naibul fa'il nikahu dibaca hu, tidak hi tidak ha karena menjadi naibul fa'il dari lafar al muharram nikahu nikahu huna tanpa tamen karena dia adalah utol Opon nikahu huna opon nikahu huna nikahu isemufrat menjadi Nah, ibu da, Fael dari al-Muharamu dibaca, Rafa tandanya lemah, tanpa tanwin. Karena dia adalah Untuk "Hunna ini isim domir, Hunna isim domir, mabdi, nah, mabdi-nya tinggal lihat huruf terakhirnya di sini." Padahal, uh, nikahu Hunna, dia mahalnya jar ya, Hunna itu mahalnya jar karena menjadi Untuk ileh. Vinna sih bin nasi baknya huruf j, bin nasi baknya huruf j, anasu, nasu, anasu an nasu, an -nasu diberi di diberi Ini diberi ada namanya diberi diberi diberi hubungannya kemana ke lafal al diberi ramadu diberi al diberi diberi diberi kalau diberi diberi diberi diberi diberi diberi diberi diberi diberi diberi diberi diberi diberi Uruf jayr, an dibaca jer uruf jer. di dibaca jayr karena Masukan uruf Kemudian ini muptadha Ini muptadha, lah ini khabarnya Iku uh, Iku, arba'a, asyarota Ini sesudah ini sudah tidak bisa dirobar robah Depan belakang Ini tetap fatah semuanya untuk adat atau bilangan Yang pola seperti ini Jadi, Atah fatah arba asharota, iku arba asharota ini menjadi kabar, jadi kabar khususnya tetap e, di sini mahalnya rofa. Wafi baktin nusahi, wafi baktin nusahi, lan iku tetap ing dalam sebagiannya piro-piro redaksi tulodo atau kitab matan. Wafi baktin saifa huruf j, bakti kemasukan huruf dibaca z tanpa tambahan karena dia adalah mudaf an-nusahi ini uh, apa ya dibaca z karena menjadi mudaf nilai an-nusahi dibaca jer menjadi mudof. Khabar, padam. Padam. wafi batin nusahi lajar majrud ini menjadi khabar, namanya kabar petam baru petam wafi batin sahilan ikut tetap engdalam uh, sebagiannya apa? kitab patan atau beberapa redaksi Arba'ata Asyara di redaksi lain pakai redaksi Arba'ata Asyara perbedaannya kalau yang dikasih tak itu yang depan, kalau ini yang belakang kalau ini Arba'ata Asyara ini Arba'ata Asyara utawi lafal Arba'ata Asyara ini Khobar, ini Mubtadaq Sabun, utawi kang itu Iku bina sebab nasab nah Ini sabun, ini menjadi uh, mutada. Sabun menjadi mutada. Nah ini uh, kalau kita bahas nahu akan ada pertanyaan. Sabun ini kan isim apa uh, nakiroh, isem nakiroh. Kenapa dia bisa jadi mutada? Padahal seharusnya mutada itu harus marifat. Nah Ini. Sepun, ini menjadi isim nagiroh, tapi dia bisa jadi mutadak, karena di sini itu dalam rangka untuk me merinci, merinci dari arba'ata asyaraq, merinci, atau me membagi, ritaqsim. Al iqrabu kispani, nah, al iqrabu utawi irab yu kismani onoram duduman kismun utawi, sebagian ini contoh lain-lain kismun utalisa bagian ini ini pembagian juga arba'ata asra sabun utali kang bitu jadi di sini boleh mudada dari apa jadi isim nakirah sabun isim nakirah tapi jad, ya, karena untuk membagi maka boleh untuk jadi mudada tanda em, dibaca rafak tandanya lemah sabun lagi kang bitu binasabi ini jermajur jur binasabi jermajur, jur huruf j an -nasabi, kemasukan huruf jar, dibaca jaz berarti bin nasabi Ini ada muta'alaknya. Muta'alaknya kalau tadi ini muta'alak yang kelihatan tampak di sini berarti namanya mutalak atau ta'aluk khas yang di sini enggak kelihatan itu ta'aluknya ta'aluk am. Jadi nah, ta'aluk am tinggal mentakdirkan kanaka ka inun atau lafal-lafal yang semakna dengan itu. Maknanya tetap. Berarti iko bin nasabi tetap kelawan nasab. Buah huna, buah huna, pokoknya Dan dia, dan mereka. Nah, itu makanya ke sabun ini. Buah huna, ini menjadi mubtada dibaca rafak mahalnya rafak. Bukan dibaca mahalnya rafak, ini menjadi mubtada mahalnya rafak. Karena isim abuni. Ikut al ummu, al ummu menjadi apa? E, aa dari lidunna wa alat wa in alat Innya namanya in hoyah, makna senajan alat kalimat fiil taknya menunjukkan liptanes e, sak pendurur sak penduhur dan ke atasnya wa alat senajan sak pendurur sapa al um wal pintu ini atafnya wawu ataf diatapkan lafal al ummu Al bintu di kan ke lafal al ummu, al ummu dibaca rafa', maka al bintu juga dibaca rafa' karena menjadi ataf, ataf pada al ummu. Wa insafrat, lafadznya wa aba innya in ayah. Oh, Kemudian eh uh, ada yang bilang safulat. Safalat niku kalimah fi'il, kalimah fi'il fi'il madhi, apni fath. Safarat artinya letaknes hasilnya ini adalah Amir Ia yang kembali kepada al pintu wain salat dan senajan sa pengisor penisar so al Albintu amal makhlukato kita kita tidak bahas amal ini ada proof yang mengandung apa ya syaratnya amal almakhlukato utawi kang den ciptakan makhlukato ini menjadi muktadak dibaca rofa makhlukoh makhlukoh ini isim mufrad nih, isim mufrad menjadi mudtada dibaca rafak, tadanya doa al mahlukoh min min maizina sakhin, ini gabung itu pak min maizina sakhin, jadi tidak main tapi min maizina sakhin. Ini cair e, majur ini, ini tak kepada al koh diciptakan diciptakan, dan ake, ke dada min mai min mai mai dibaca cair karena kemasukan huruf je tandanya kasroh, dia tanpa tanwir karena dia adalah mu nah, Belakangnya lafal zina, zina adalah mudof ileh, nah, zina itu mudof ileh, nah, mudof ileh juga dibaca cair. Di sini zina dibaca tandanya juga kasroh, karena dia itu isimufrod. Cuman kasrahnya dikira-kirakan. Nah yang huruf ini alif, alif itu tidak ada harokatnya. kasrah yang dikira-kirakan. Juga tanpa tanwin, karena apa? Karena zina adalah mudof. Saya ulang, dia ma'un ini mudof, ini mudof ilaih. Zina itu mudof, ini mudof ilaih. tergantung kita pandangnya. Kalau kita mandang dari susunan ini, ma'un dan zina, dia sebagai mudhaf ilah zinanya Tapi kalau urutannya mulai dari zina dan shahas, ini zina mudhaf, ini mudhaf ilah Kemudian lafal shahsin, ini menjadi mudhaf ilah, tandanya jer Menjadi mudhaf ilah, eh tanda ya, jer, saya ulang Menjadi mudhaf ilah, dibaca jer, tandanya kasrah, ini nah, Jadi Makanya dalam pembacaan kitab, saya ingatkan, itu biasanya walaupun tidak semuanya, itu ketika kita motong untuk pembacaan itu yang pertama kalau sudah ada lafal yang ada halnya ini mengecualikan biasanya kayak i'dofah <tuh> ilumahdoh tapi ini jarang, ini secara umum lafal yang ada halnya kita berhenti kemudian ketika sudah ada tanwin, ini kita juga berhenti kemudian yang umum-umum itu lafal yang ada domirnya, ada domirnya belakang sudah domir itu berhenti, kayak Hunna dan sebagainya itu berhenti Fatahilu fanya jawab dari lafal Amma ini Fatahilu Fatahilu mongkoh halal Fatahilu mongkoh halal Fatahilu fi Fatahilu fi ilmu ada domir Hiya Kok pak hiya iya jelas kan Kalau kita hafalkan ya Yafulu, yafulani yafuluna Tafulu tafulani Tafulu, ya ya tinggal hafalkan itu Yahilu yahillani tahillu tahillani nah fa tahillu fak jawab tahillu ini dibaca rafak karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm kemudian fa'ilnya domir ia yang rujuk kepada lafal al makhlukoh halal-halal lahu lala ini huruf, lahu niku, lamnya lam aluk jerhunya isim damir jer mahjer ini tak kepada tak hilu ta lahu halal-halal lahu kadwe wong amal makhluk atau min, uh, sahas ya wong maksud nih lahu kaduwe sahas lahu halal halal lahu katwe sahhas alal as sahih alal as sahih ala huruf jar as sahih kemaksudna diparjar jar hal tetep ing ngatasé kaul kang duwé sahih utawa kang kalau ngene apa kehalane hal tetep ing ngatasé kaul kang duwé sahih majur kalau kita di sini berarti Eh uh, kenapa? Ta'al kalau ta'alofnya am kan berarti ya kana ka inun. Asli dibaca jar. Al-ashahi dibaca jar tandanya kas kasra. Nah, itu untuk pembahasan sekilas tentang perkata dari ini. Uh, selanjutnya bisa di latih untuk mengerjakan pada latihan di ya, itu saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh